guys, aku pindahin ke sini, di sini lebih terang. Nah, tadi disuruh milih hadiahnya mau headset bluetooth atau okay. power sudah oh, <tune> <tune> I've seen a lot of change, ben through a lot of pain.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 a year ago Pindahin ke sini ya, di sini lebih terang. Nah, tadi disuruh milih hadiahnya, mau headset Bluetooth atau power bank dan aku pilihnya yang powerbank. Ini ada lagi. Ya. Ini. Jadi, ini dalamnya dikasih powerbank. Guys, jadi ini hadiahnya langsung bonus dari sana ya. Disuruh milih mau powerbank atau headset Bluetooth karena aku udah punya headset Bluetooth, jadi ini perlu banget. Nah, guys, jadi kalau kalian udah lihat video TikTok aku, pasti udah pernah lihat video sebelumnya. Disuruh milih ini ya, apa namanya, ada empat Hongkong dan aku pilihnya nomor empat kebetulan dapatnya berapa kita lihat yuk Agak penasaran dapatnya 100 NT guys ini kalau di Indonesia uang Rp50.000 buat beli apa beli minuman ya di snack cemilan, makasih thank you ya, oke, okay. kita pinggirin dulu, uh, seneng banget, jadi kemarin kan suruh milih, ada dua warna warna hitam dan warna putih dan aku pilihnya yang ini warna putih, tapi ada sedikit itu ya warna apa sih kayak gradian sih, kayak gitu Pokoknya ada warna ungu Ungunya kalau nggak salah ya Tuh Kayak gini guys Jadi sistem Androidnya Seperti ini Oppo Reno5 5G RAMnya 8GB Dan internal internalnya itu 128GB Karena aku butuh banget ya butuh banget handphone ini dikarenakan aku kan sekarang udah mulai sibuk bikin konten YouTube sedangkan HP sebelumnya itu RAM nya masih 4 dan kalau kita bikin video YouTube apalagi kualitasnya itu yang MP4 itu sangat kurang ya memorinya cepat penuh dan bener-bener menghambat aktivitas aku membuat konten Nah kayak gini Jadi bukanya itu kita tinggal buka aja, tinggal angkat. Kalau tadi kan di dalam kayak gini, tuh. Jadi boxnya cukup, cukup kita buka atasnya aja, ya. Di bawahnya nggak usah dibuka, kita taruh lagi di sini. Dan boxnya tuh kita tinggal tarik aja kayak gini. Tarik. Ayo kita lanjut lagi unboxing handphonenya, ini boxnya juga elegan banget ya cakep kita taruh lagi nah wah ini guys handphonenya kayaknya gini ya, lebih bagus miring gini ya nah kayak gini bisa lihat handphonenya kita putar biar jelas ya OPPO Reno Redmi Note 5 5G dengan kamera AI aku gak terlalu ini ya gak terlalu paham dunia handphone jadi kalian bisa lihat sendiri ini spesifikasinya kayak gini guys Oke okay. hmm. ini ada apanya ya aku juga enggak tahu pada boxnya hmm. disini ada casing sini, juga ada bonus casing, ya guys, di dalam sini. Nah, ini casingnya transparan, ini ada bonus casing kayak gini, sama alat-alat buat itu ya, masukin kartu SIM, kartu memorinya. di sini ada juga buku panduan. Buku panduannya di dalam sini, kita keluarkan pelan-pelan aja. Nah, ini apa aja? Hmm, ya, nah ini ada buku panduannya. Oke, tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa mandarinnya di sini ya. Dia bisa kita simpen dulu dan ini apa mungkin ini garansi aku nggak paham satu lagi ini masih ini masih sama sih ini masih sama untuk spesifikasi handphonenya Simpan semuanya. Nah, ini tadi kan ini buat alat masukkan kartu memori, kartu SIM. Kita simpen oke. Kita lanjut lagi di handphonenya nih, guys. Iya, hmm, di sini ada tiket. Semoga kita tinggal ambil aja. Nah, ini ya handphonenya. jadi ini warnanya putih tapi ada gradian itu ya ada campuran warnanya kalau kena matahari atau kena sinar itu ada sedikit uh, varian ini ya ada ada tambahan warna gitu kan tuh. dan ini kameranya kalian bisa lihat kameranya dampak oke okay. ada lagi enggak kita lihat dulu Oh ini ada lagi cesannya sini ya guys tuh ini lumayan kabelnya lumayan panjang ini cesannya Ini untuk cesanya. Yes. Ya. Oke. <SILENCIO> Cobain bentuk seperti ini ya. Nah, kawan, lihat ada berapa warna, ada berapa gradian kayak gini Oke, memang bisa berubah sendiri bisa jadi biru, orange, hijau, ungu hey guys, thank you, makasih banget udah unboxing barang dan kita bisa tahu isinya apa aja, thank you, semoga Kalian Belajarkan rezekinya Thank you banget, jangan lupa subscribe Like, comment, and share channel youtube Fitri Heller vlogger Taiwan Thank you, dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye